bongkar bro supran bongkar bosku wah mantap dia eh ya. ma. supran apa namanya bosnya tak kerbongkar bongkar, <tuk> bongkar. <tuk -tuk> bos bongkar bos makan kopi, minum kopi. Beruhu, jan, order bos gaspol lokalan apa merah merah. Kamera na kurang halus. amari Bagus ya. rebon Panjang sono hanangna. Poh poh poh! yang mah? Banyak mau burung. Lokal maca enggak Kualitas terjamin. Stok ready lah. Empat tonan. Kurang? Tiga tonan paling. Lebih tiga ton lebih. Bikin bosnya ya, yeah. biar order Roy. Bos, barangnya dikirim bos. Nah, udah jadi siapkan bos. Lalu nah, sebagus, bukan namanya insya Allah. monggo dah ready seratus ikat janya lokal barang dijamin fresh baru nyampe dari kandang monggo merah-merah AS Putra Tapi ini emang enak bisa di kurang mulai Tapi lama Jadi mau parkir kendaraan doang kena Bos barang -barang yang dikirim bos tah disiapkan bos nah. buat ke Bandung alhamdulillah mendatang selamat bosku. mau bongkar ya lalakona ya Oh udah ready 100 ikat janya local. terlalu rata. Oh, gitu. barang dijamin fresh. baru nyampe dari kandang. monggo. merah merah. AS Putra Tapi memang bisa disangka kurang mulai makan rasa <tuh>. Tapi langsung dari saya gitu ya. Harus deh. Oh. Ini Biasa nawak doang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan belas